Hai, hai hai Kebun binatang memang menjadi sarana edukasi bagi masyarakat perkotaan Banyak orang tua mengajak anaknya untuk melihat hewan liar yang ditunjukkan di kebun binatang tersebut Namun pengunjung di kebun binatang ini sepertinya harus mengalami pemandangan mengerikan di hari kunjungannya Seorang petugas yang bekerja di kebun binatang Zurich Swiss Dilaporkan tewas setelah dimangsa oleh salah satu harimau peliharaan mereka Tragisnya lagi, kejadian tersebut disaksikan secara langsung di depan mata pengunjung kebun binatang dan rekan-rekan kerjanya yang lain. Menurut laporan, insiden itu diketahui ketika pengunjung menyalakan alarm di dekat kandang harimau pada Sabtu sekitar pukul 13.20 waktu setempat. Mengetahui adanya alarm tersebut, para petugas lain pun segera datang menuju lokasi tempat kandang berada untuk mengecek apa yang sedang terjadi. Sesampainya di sana, para petugas pun mendapati salah seorang rekan mereka tengah menjadi mangsa harimau yang berada di dalam kandang. Sayangnya setelah harimau tersebut berhasil diamankan, petugas kebun binatang yang menjadi korban gak bisa bertahan dan menghembuskan nafas terakhirnya di lokasi kejadian. Eh, tapi tunggu dulu. Sebelum melanjutkan ke videonya, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya. Di sisi lain di provinsi Jawa Tengah memiliki daya tarik baru. Salah satu kebun binatang memiliki anak harimau yang begitu imut. Jika kita bingung mau liburan akhir tahun kemana, seruling mazuh di Kabupaten Banjarnegara Jawa Tengah bisa menjadi alternatif bagi kalian yang kebingungan. Apalagi saat ini baru lahir seekor harimau benggala yang diberi nama Sharon. Bayi harimau betina yang tampak lucu dan menggemaskan ini lahir dari indukan bernama Upik dan Dharma. Direktur Suruling Mazu Lulut Yekti Adi mengatakan, lahirnya Sharon menambah koleksi harimau benggala di Surulingmas Mazu. Saat ini ada enam ekor harimau benggala di sana, dua di antaranya merupakan indukan. Total semua ada enam ekor satwa harimau. Dari jumlah itu, empat di antaranya anakan dan dua ekor lainnya adalah indukan, kata Lulut di Suruling Mazu. Menurut Lulut, lahirnya bayi harimau ini sebagai tanda bahwa kebun binatang mampu menjalankan tugasnya, yaitu melestarikan salah satu satwa yang dilindungi. Lulu juga berharap kelahiran bayi harimau betina ini bisa menjadi daya tarik wisata baru di Seruling, Mazu. Hadirnya bayi harimau ini harapannya nanti bisa menjadi tambahan daya tarik wisatawan, tetapi sebagai lembaga konservasi ini menandakan mampu melestarikan satwa, ujarnya. Kini, bayi harimau itu masih dalam penanganan rutin oleh dokter hewan di Seruling, Mazu. Selain rutin diberi vitamin. Bayi harimau benggala itu juga masih tinggal bersama induknya untuk disusui. Di seluruh dunia, jumlah harimau benggala sendiri kurang dari 2.000 ekor yang tersebar di alam liar. Bahkan di sebagian besar Asia Tenggara, jumlah harimau benggala terus menurun dan mengalami krisis. Selain termasuk kucing terbesar kedua setelah Siberia, spesies benggala adalah harimau dengan gigi taring terbesar di semua keluarga kucing. Di samping itu mereka memiliki cakar yang sempurna untuk memanjat pohon. Harimau benggala memiliki gigi taring sekitar 10,16 cm. Namun meski jumlah giginya 30, mereka bukanlah tipe hewan yang mengunyah makanannya. Nah gimana nih kalau menurut pendapat kalian? Jangan lupa untuk tuliskan komentar kalian di kolom komentar. Dan jangan lupa juga untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya.